Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Raihani Samolani Dari Fakultas Psikologi Universitas Islam Riau Kali ini saya dan teman-teman Kelompok 11 yang beranggota Pertama Antikulohindi, yang kedua Fethryo Deliman Siregar Yang ketiga Cantika Fira Azahra Yang keempat Ferbiana Pertiwi Yang kelima dengan saya sendiri Raihani Samolani Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang psikologi positif. Materi pertama yang akan dibacakan oleh saya sendiri. A. Sejarah psikologi positif. Psikologi positif secara resmi didirikan oleh Martin E. P. pada tahun 1998. Seligman yang waktu itu menjabat sebagai presiden APA American Psychological Association secara otomatis melobatkan sebagai bapak psikologi positif. Gagasan mengenai psikologi positif ini muncul ketika Seligman sebagai sedang berkebun dengan anaknya. Kemudian pada liburan musim dingin tahun 1997, dia bertemu dengan Hi Mihaly Csikszentmihalyi kesempatan, itu pun mereka pergunakan untuk melakukan diskusi mengenai psikologi positif. Materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh cantika. Kepada cantika saya persilakan. Setelah saya akan melanjutkan materi yang disampaikan dari kita. B. Pengertian Psikologi Positif Psikologi positif adalah ilmu yang mempelajari tentang jiwa dan perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari. Psikologi positif yaitu lebih menekankan apa yang benar atau baik pada seseorang dibandingkan apa yang salah atau buruk. Sedangkan menurut Compton, pada tahun 2005, psikologi positif merupakan ilmu yang menggunakan teori psikologis, penelitian, dan teknik intervensi untuk memahami sisi positif, adaptif, kreatif, dan elemen-elemen yang diberkata secara emosional pada pihak manusia. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh EFETRIO ruang lingkup psikologi positif terdapat tiga pilar utama dalam psikologi positif yaitu pengkajian terhadap karakter positif atau virtus yaitu kreatif memiliki rasa ingin tahu memiliki keterbukaan pikiran memiliki kegemaran belajar memiliki karifan memiliki keberanian tabah dalam kesulitan murah hati dan penuh semangat dua pengkajian terhadap yaitu kebahagiaan atau happiness, kasih sayang atau love, bersyukur atau gratitude, memakan atau forgiveness, mengharapkan hal baik atau hope, dan gembira atau humor. 3. Pekatian terhadap institusi positif seperti pemerintah yang demokrasi, keluarga yang kukuh, organisasi yang menjunjung kebebasan informasi yang mana masing-masing memiliki sifat-sifat adil peduli, bertanggung jawab, beradab, toleransi, dan diskriminatif, saling mendukung, dan saling menghargai. Materi selanjutnya yang akan dilanjutkan oleh Febi. Kepada Febi, silakan. Selamat nah, datang, saya kembali terima kasih. Pijan Psikologi Positif Pijan utama Psikologi Positif adalah memahami, membangun, dan mempercayai atau manusia yang ada di dalam diri manusia. Menurut Caritman dan Sektor nihai adalah visi dari positif, positif, psikologi positif adalah memberi pandangan tentang manusia dari selain, yaitu dengan cara menampilkan sifat-sifat indah dari manusia. Intervensi -inter -inter psikologi positif dapat melengkapi intervensi yang ada pada kajian psikologi yang nilai masih tradisional. Hal ini untuk mengurangi penderitaan dan membawa pindahnya kepada kebahagiaan. Daritmen dan ketemihai dalam Mardiyah 2020. Maksudnya disambilkan dilihat oleh anggota. Yang terakhir adalah kesimpulan. Psikologi Positif secara resmi didirikan oleh Martin E. Seligman pada tahun 1998. Seligman yang waktu itu menjabat sebagai presiden APA atau psikologi Association secara otomatis dinobatkan sebagai bapak Psikologi Positif. Psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang jiwa dan perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari. Psikologi Positif itu lebih menekankan apa yang benar atau baik pada seseorang dibandingkan apa yang salah atau buruk. Psikologi positif memiliki tiga pilar utama yaitu satu Pengkajian terhadap karakter positif dua Pengkajian terhadap emosi positif 3. Pengkajian terhadap institusi positif Tujuan utama psikologi positif adalah memahami, membangun, dan memberdayakan potensi-potensi atau kekuatan-kekuatan kemanusiaan yang ada dalam diri manusia dan memberikan pandangan tentang manusia dari sisi lain yaitu dengan cara menyampilkan sekecibat indah dari manusia Demikianlah pembahasan yang kami sampaikan, mohon maaf bila ada kesalahan kata yang kami ucapkan, bagi dan kurang saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.